Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para sahabat-sahabat dan -sahabat telah mampir ke channel saya. Di sini saya akan menampilkan sebuah video tentang anak kecil yang pintar sekali dan kecerdasannya sungguh luar biasa. Anak ini belum berumur dua tahun, tetapi dia sudah bisa mengikuti semua gerak-gerik daripada ibunya. Tetapi sebelum kita menonton, marilah, sahabat-sahabat untuk subscribe, comment, and share. Oke, okay, let's go. Hmm, itu nanya saja. Hmm, sadar kamera, heeh, me me eh,